Sebabnya ku Quran yang pun sajung pun menyatu tengati. Begitu juga ulama-ulama. Niku Quran pun menyatu. Rien ketika ada seorang ulog bolak-balik cerita dikei karsane dengan latihan menghafal Quran. Karena itu ilmu yang saya tekuni dulu bahmun ngau tafsir nikualan Syekh Alawi Abi pun Syekh Muhammad. Terus bahmun buat nanti ganti kecuali berdasar Quran. Niku Rien tiang Rien. Niku Wonten napa mawon niku itibare kalian kurban. Harun Ar-Rasyid niku ta nate ditamoni tiyang, Ustaz. Cara sakniki rada ngliti. Ya khalifat ya khalifah ya amiral mukminin. Eh uh, ini nasihatun lak. Famushiddidun alayka fala tajid fi nafsi kasai Saya nasihati kamu kemudian agak keras. Maka jangan diambil hati karena saya ini tegas keras. Apa jawabannya Harun Ar-Rasyid? Inna Taala ta ta itu mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, maknanya Nabi Musa ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir. On, itu saja ada aturannya Kamu maka harus harus. Makanya pas sekali tadi dawahnya habib Abdurrahman kita nih wali di songo. Wali songo itu membawa Islam itu ringan. Wong yang biasanya keimangan sesajen, diset tidak nosetan, saya gitu tidak otonggo. Is for terus diset. Dungani jambar jampi, -jampi saya ngomong, ono sing tihukumi si greg, sakit kita halili. Ternyata halil gak sadarani yang terlalu, wong lain-lain loh kok si greg gue ya Wong lain-lain loh atau kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim karena lapatkan lah saya gara-gara lele loh pitung dinani majet uang jadi musrik koyo ya rodo aneh teori itu buatan ketemu akal akhirnya ini gampang mohon tidak merubah kultur yang ada tapi diubah, kenapa? diubah. jadi kalau ceritanya Rasulullah saw. Niku tidak merubah terjelih secara ekstrim, tapi Rasulullah niku mengemas dengan kearifan. Kalau tak cerita Siti, kenapa Nabi dipilih dari suku Quraisy? Suku Quraisy juga ada tradisi saya. Kalau ingin menikmati perempuan itu ya nikah. Sehingga ketika Nabi dianggap aneh-aneh, dakwah, itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin nikah. Kamu senang siapa? Zawas Naga. kah? kamu saya nikahkan. Sebab itu disebut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 Niki penting kultural kersane kultur Pulau Wau sering jagungan kalian habib-habib sing awas tentang Wong kawin ponaan, kawin Ini, ini kuge, barokah Rasulullah Alaihi Wasallam. kaya-kaya ambek ambek ambek Si Islam Indonesia nih kugun konsensus oh ya, itu nekah itu sudah benar lani kalau cerita tentang kalangan tentang jenengan sedanten ijtihad ulama itu mau ndak mau harus kita dengar niki kula mau khatam nge kula beri contoh beberapa niki termasuk yang didawakan beliau al-ambiyya mashtaharu illa bil ilmi wala sya'anahum fil wujud illa ilmaru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 Tolak takun hijaban alal Islam. Tolak takunu hijaban Islam. Kamu-kamu Muslim jangan menjadi problem yang bisa menutupi kejayaan Allah Islam. Oke, okay, ini kita sepakat. Tapi baru kayak ilmu ini terjaga. Misalnya kita semua yakin zina itu haram, maling itu haram. Naon Nabi Islam nyolong? Iku Wong jodhareni ya oknum. Button kongkornani Islam.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 misalnya di sekolah sebagai kiai jawa ini saya sangat maturnya saya babak bapak saya Al-Quran babak saya sangat mengalami quran babak saya tiang kudus ini saya ku penekun quran pondok paling sepuluh ini kudus diantara ini pun tidak ada ini buyut saya saya ingin menjelaskan ini adalah nurayyamsihi finnas walam yakulillah filmadaris walmasajid orang itu punya iman itu harus dibawa finnas tertanam di hati manusia Klonate teng Korea nu riyen tiyang sing gedeng bareng Korea malah jadi kiyai. Mergo roh bumi ra sujud, ra ono adzan mu nangis. Akhire ku tanah, nyewo tempat tinggi masjid. Dadi sampean ra usah dibakas ning iya hukumnya masjid tanah sewaan. Kowe ora tau nyewa masjid malah kecangkeman ruwet mboten niku. Supokoke pira-pira ning Korea wonten persewaan rumah damel napa? Dipakai apa? Masjid karena Nabi menghentikan juilat nanal ardu kulluha ini, Rasulullah SAW. di antara khuasih hadhil ummah niku semua tanah itu bisa dipakai sujud di yang Eropa barokae balbalan niku ya wong sujud riyen Eropa wong sujud kangile gara-gara dituku Sulaiman Fahim di teng stadione wonten masjid mbampun nak crito aku tahu sholat ning Real Madrid dulu saman cocok raco cocok saman usah kuatir ini kalau orang Islam di Eropa terkontaminasi kalian non Muslim iya. saman aku yakin, yakin pokoknya kerja al Hakim wzaikallah boh batin saman aku yakin bandat azizu bil hak alal batin faid ma'hu faidahuah zaid hak ini berdiri sendiri kuat sekali hak hak ini bisa bertarung di mana saja dan kapan saja dan punya tingkat keabadian sing luar biasa ini muhak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 nak ngeyak fir'on, ngeyak namrud ya itu kul arah min dunillah ketika orang kafir menyembah berhala ala ta'u hubal, aruni mataholakum minal ardi amlahum syirkun fisamawat apa reputasi mereka sebagai Tuhan apa melok gaya bumi apa pasau gawe langit urun semen yurah melok melok gaya ucuk ucuk jadi pengiranda ikut menciptakan kemudian tahu-tahu jadi apa? Tuhan tapi uniknya ini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 nabi pernah terima dan selalu kita dilatih muhammad dan abduhu wa Rasulullah, hambanya kata abduhu adalah kalimatun fariqoh, kalimat yang kita tidak akan mengalami menuhankan seorang nabi kayak apa berkahnya hadeddin kayak apa berkahnya ilmu lulama makanya kalau setuju beliau ngendikan al-amya mashtaharu illa bil ilmi wala sya'nahum wujud illa ilmahum terus beliau ngendikan wafihidali luna'ala'anal ilma'aqwa Jadi ini kitab baru kalian dawa-dawa bilyakulo alhamdulillah hatam kula nyari padanan di kitab-kitab itu mudah sekali karena ini makruf masyur diantara dawi pun ngentikan karomatul ulama adharu min karamatil ulama itu sekali keramat itu lebih dohir, lebih manfaat ketimbang keramatnya wali saya masih ingat bapak saya kalau ngentikan terkenal wali untung ini kata bapak ini bapak gue ini. tapi wali boso jawa loh tidak wali yang di kitab-kitab itu enggak. kalau anda terkenal wali itu yang sowan banyak apalagi yang nyalon bupati gubernur itu pasti gula anda banyak, uang anda banyak dan yang untung anda tapi kalau anda terkenal ulama ahli fakih, kata bil itu bapaknya ahli fakih sampai disebut ustadz al-fakih al, al jadi beliau gak diundang habib saking terkenal ahli fakih disebut al-fakih al, -Fatih al saking ahlinya fakih kalau anda terkenal alim, fakih